Kerekaan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Houston Texas, untuk kunjungan sehari. Kami baru saja selesai mengadakan pertemuan dengan Baylor College of Medicine dan sebentar lagi akan melakukan pertemuan dengan Exxon untuk menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pertamina dengan Exxon Mobil. Sebelumnya saya juga melakukan kunjungan sehari di Los Angeles dan mengadakan pertemuan dengan Dynavax Technologies dan Google Health. Di dalam kunjungan ke Los Angeles dan Houston, saya didampingi oleh Wakil Menteri pertama, uh, WAMEN 1, BUMN, dan WAMEN Kesehatan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selama pandemi, dari sejak awal, tim kementerian luar negeri, Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan terus bekerja bersama, bekerja bareng untuk penanganan pandemi. Kolaborasi yang kuat akan memudahkan kita untuk melangkah bersama dan tentunya diharapkan akan memperoleh hasil yang optimal. Kerja bareng kita saat ini fokus tentunya pada upaya memperoleh tambahan vaksin bagi rakyat Indonesia dan kerja bareng kita juga akan kita lakukan, mulai kita lakukan, untuk melangkah pada upaya memperkuat ketahanan kesehatan jangka menengah dan panjang, antara lain terkait upaya memproduksi vaksin di dalam negeri. Tugas diplomasi sekali lagi adalah meratakan jalan dan membuka akses. Baiklah, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kunjungan saya ke LA dan Houston. Rekan-rekan, saya ingin mulai dengan kunjungan ke Los Angeles. Pertemuan pertama yang saya lakukan adalah dengan Danofax. Danofax adalah produsen salah satu acufan terbaik di dunia. Dan acufan ini adalah salah satu, mudahnya adalah salah satu zat yang berfungsi untuk menguatkan sit vaksin protein rekombinan. Bagaimana diketahui oleh teman-teman, uh, salah satu BUMN uh, Indonesia di bidang farmasi yaitu biofarma tengah melakukan kerjasama pengembangan vaksin dengan Baylor College of Medicine dengan menggunakan platform protein rekombinan. Dan kerjasama yang dilakukan antara biofarma dengan Danavex adalah dalam rangka untuk membangun ketahanan uh, kemandirian uh, vaksin. Dan di dalam pertemuan tersebut ditutup dengan penanda tanganan kerjasama BioPharma dengan Dinovax Teknologi untuk memperkuat kerjasama dan studi pengembangan vaksin BioPharma uh, Baylor College of Medicine. Kedepannya tentunya BioPharma dan Dinovax secara bersama-sama dapat mengembangkan vaksin mandiri Platform Protein Rate dan mengenai detailnya nanti akan saya persilahkan Nantinya Pak Wamen BUMN dan Pak Wamenkes untuk menyampaikannya Pertemuan yang kedua teman-teman adalah pertemuan dengan Google uh, Health Teman-teman ketahui bahwa selama pandemi kita sadari benar Resiko besar yang terkait dengan tingginya komorbiditas di Indonesia dan upaya untuk menyembuhkan tentunya sangat penting, namun upaya preventif juga tidak kalah penting artinya. Oleh karena itu, Indonesia dalam hal ini Bio menjajaki kerjasama dengan Google Health. Dari penjajakan ini kemarin telah ditandatangani dua buah MOU sebagai bagian upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat melalui solusi teknologi digital, itu yang pertama, dan NU yang kedua adalah untuk mendukung konsep Digital and Wellness partner pada 20-50 apotek milik, milik BUMN di Indonesia. Nanti detailnya juga akan disampaikan oleh Pak, uh, Wamen, Pak Wamen. Pertemuan ketiga, sebenarnya ini bukan pertemuan, tetapi di sela-sela pertemuan tersebut, saya juga berkesempatan untuk secara resmi Meresmikan renovasi gedung KJRI Los Angeles. Rekan-rekan, penguatan infrastruktur diplomasi adalah salah satu prioritas politik luar negeri. Ini menjadi aspek pendukung mesin diplomasi agar dapat berjalan lebih cepat, memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Selain itu, infrastruktur diplomasi juga penting untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat Indonesia serta memperjuangkan kepentingan nasional secara lebih optimal dan mempresentasikan wajah Indonesia di luar negeri untuk itu kami semua gembira karena renovasi gedung kantor KJRI Los Angeles dengan status hak milik seluas kurang lebih 5605 meter persegi telah selesai dilakukan Renovasi dilakukan karena kondisi gedung sebelumnya sudah banyak sekali mengalami kerusakan. Gedung tersebut dibeli oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1981. Dan setelah dari uh, Los Angeles, uh, Pak Wamen Biu MN, Pak Wamenkes, dan Gimirut Bio Farma juga bertemu dengan perusahaan Acturus. Dan Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah saya lakukan di Washington DC Agustus yang lalu untuk menjajaki lebih lanjut potensi kerjasama pengembangan vaksin berbasis mRNA. Nanti Pak Menbumen, BUM, Men BUMN dan akan akan menjelaskan lebih lanjut. rekan izinkan saya beranjak ke hasil pertemuan di Houston pertama adalah pertemuan dengan Baylor College of Medicine. Ini adalah pertemuan kedua saya dengan Baylor setelah pertemuan pertama di awal Agustus 2021. sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa tengah terjadi kerjasama atau kerjasama sedang terjadi antara BioPharma dengan Baylor untuk mengembangkan vaksin dengan platform protein rekombinan. Kerjasama saat ini sudah memasuki tahap uji praklinis dan segera dilanjutkan dengan tahap uji klinis uh, yang diharapkan dapat diselesaikan uh, pada tahun 2022. Tentunya nanti Pak Wamen yang akan dapat menjelaskan mengenai masalah ini. Dan kerjasama ini dilakukan untuk sekali lagi mendukung ketahanan. Kesehatan Indonesia. Nah di dalam pertemuan tadi telah dilakukan penandatanganan dua kerjasama. Yang pertama adalah Amendment Agreement BioPharma BNC dengan menambahkan kerjasama pengembangan sit vaksin untuk multi varian COVID-19 termasuk di dalamnya uh, varian Delta dan yang kedua adalah MOU mengenai strategic partnership yang tentunya akan memperkaya, memperkuat Uh, kerjasama yang strategis beyond COVID-19, termasuk misalnya mencakup uh, internship atau pemagangan, uh, memagangkan tim kita di Beller ini. Dan teman-teman di Houston, uh, acara saya bersama dengan Pak Wamen uh, adalah untuk melakukan pertemuan dengan Exxon Mobil dan akan menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Pertamina dengan uh, Exxon uh, Mobil. Jadi itulah teman-teman uh, yang pertemuan-pertemuan uh, yang kita lakukan baik di Los Angeles dan uh, Houston khusus untuk Exxon Mobil dan Pertamina ini tentunya merupakan salah satu wujud kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian BUMN untuk mendukung BUMN Go Global yang intinya mendukung kerjasama BUMN dengan dunia luar, termasuk investasi keluar yang sifatnya strategis. Kerjasama ini memiliki arti penting, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan ketahanan energi nasional. Dan kerjasama ini antara Exxon dengan Exxon Mobil dengan pertaminya diharapkan dapat mendorong hilirisasi dan pemanfaatan teknologi pemrosesan bagi Pertamina untuk meningkatkan produksi, refinery dan petrokimia, serta memperluas akses pasar produk turunan migas yang bernilai tambah. Peluang kerjasama penurunan emisi dan transisi energi Indonesia melalui teknologi hijau seperti carbon capture dan upaya dekarbonisasi lainnya juga dibahas. Dan tentunya pembahasan ini akan kita lanjutkan pada saat kita melakukan atau menghadiri pertemuan COP 26 di Glasgow pada bulan pada akhir bulan depan kalau tidak salah dan kita berharap tentunya MOU antara Pertamina dan ExxonMobil ini dapat segera diimplementasikan. Nah teman-teman setelah semua perjalanan Los Angeles dan Houston malam ini juga saya akan berangkat ke New York untuk menghadiri rangkaian pertemuan sidang umum PBB ke-76. Dan tentunya dari waktu ke waktu, rekan-rekan media, saya akan sampaikan brief hasil berbagai pertemuan di New York. Sekarang saya mengundang Pak Wamen 1 BUMN, kemudian Pak Wamen Kes, untuk menambahkan dan memperkaya informasi kepada rekan-rekan wartawan. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Menlu. Selamat uh, siang dan uh, mungkin tadi sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu mengenai pertemuan yang dilaksanakan di Los Angeles kemarin dan hari ini di Houston, uh, di Houston uh, Texas. Uh, tetapi memang menurut kami uh, di Kementerian BUMN bahwa kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Kementerian BUMN dalam hal ini memang betul-betul sangat strategis dan penting dalam hal meningkatkan dua hal yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kemandirian di bidang kesehatan dan eh, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mendu bahwa hari ini kita melakukan pertemuan dengan Bender College of Medicine mana sebelumnya eh, Bio Farma sebagai salah satu BUMN sudah melakukan pengembangan vaksin untuk e, merupakan respons dari COVID-19. Kita berharap, tentunya dengan pengembangan vaksin yang pada saat ini sedang menjalankan proses e, preclinical trial dan diharapkan nanti di tahun 2022 sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Indonesia sudah bisa memiliki vaksin COVID-19 yang diproduksi di dalam negeri. Dan ini tentunya merupakan satu respons yang sangat strategis bagaimana Indonesia bisa memiliki vaksin yang di Indonesia sendiri. Tentunya yang lain yang juga ditandatangani dengan Royal College of Medicine hari ini bagaimana kita melakukan pengembangan kerjasama yang lebih strategis dalam bentuk internship, dalam bentuk apa namanya pertukaran informasi termasuk juga bagaimana kita bisa melakukan pengembangan vaksin ini yang saat ini memang baru berupa vaksinnya. Kemudian nanti tentunya Indonesia perlu mengembangkan formula dan juga eh, drug substance yang nanti kita harapkan ke semuanya ini akan bisa diproduksi di Indonesia dan tentunya akan memberikan value kepada Indonesia juga. Kemarin kita melakukan pertemuan dengan Dynovax seperti yang sampaikan oleh Bu tadi, yang mana Dynovax merupakan produsen ajuban yang e, terbaik di salah satu yang terbaik di dunia dan kita berharap bahwa dengan keberadaan ajuban yang kita datangkan ini tentunya akan meningkatkan kualitas dan juga uh, emergency dan juga memberikan respons yang lebih baik uh, dalam hal Indonesia nanti akan melakukan produksi vaksin sendiri dan biar kita melakukan eksplorasi bagaimana kita bisa melakukan uh, pengembangan vaksin-vaksin lainnya. Kemudian juga kita melakukan pengetahanan dengan Google Health di mana sebelumnya kita sudah memiliki kerjasama untuk bisa melakukan uh, pengembangan daripada data yang lebih baik untuk masalah kesehatan di Indonesia, tentunya dengan menjaga betul-betul privasi yang ada. Dan ini juga kedepannya bagaimana kita bisa Google sebagai salah satu perusahaan teknologi dengan kemampuan artificial intelligence yang baik untuk bisa melakukan pengembangan daripada preventive medication karena kita tahu sendiri, seperti yang saya sampaikan oleh Ibu Mendu, komodilitas sebagai salah dua uh, jenis penyakit seperti misalnya diabetes dan juga penyakit jantung tentunya adalah jenis-jenis uh, penyakit yang kita harapkan bisa diperbaiki kualitas daripada penanganan dan juga pelayanan kesehatannya dengan perbaikan daripada kemampuan kita untuk melakukan perbaikan lifestyle daripada para pasien yang memang menderita penyakit-penyakit tersebut. Dan juga hari ini nanti kita akan menertangani perjanjian kerjasama antara Pertamina dan Exxon Mobil. Dan ini juga tentunya merupakan salah satu kerjasama yang kita harapkan bisa meningkatkan ketahanan energi sebagai salah satu sektor yang tentunya sangat strategis buat kita dan kita tentunya dalam hal ini dan yang hari ini bisa ditantangkan adalah perjanjian kerjasama dari uh, hilirisasi dan juga pemanfaatan teknologi termasuk juga pengembangan infrastruktur untuk memastikan bahwa energi di Indonesia akan memiliki akses infrastruktur yang lebih baik khususnya dalam hal hilirisasi daripada energi tersebut Nah kita sebelumnya juga tentunya memiliki beberapa kerjasama yang sangat strategis dengan Mobil khususnya dalam hal pengembangan lapangan nampakan di upstream Nah kita berharap bahwa adanya penerbanganan kerjasama di downstream ataupun di hilirisasi uh, energi ini akan uh, melengkapi kerjasama yang ada antara Pertamina dengan Exxon Mobil sebagai perusahaan energi terbesar di dunia saat ini Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih Bu Mendu atas supportnya dan depannya kita akan terus menggali kerjasama-kerjasama yang lebih dalam lain. Terima kasih Pak Pahala. Sekarang saya persilahkan Pak Uwaman Kastor Terima kasih Bu Mendu. Menengkapi dari hasil kunjungan bersama dengan Bu Mendu dan Pak Wakil Menteri BUMN, kami sudah melakukan senarikan kunjungan bilateral. Yang pertama kami melakukan kunjungan bilateral, pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Kesehatan Amerika. Di situ kita melakukan beberapa, berbagai macam pembicaraan penting, antara lain untuk mengenai vaksin, mengenai e, resiliensi kesehatan di Indonesia, mengenai keterbukaan akses untuk melakukan kerjasama baik di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan untuk menciptakan grade standar daftar di Indonesia. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan CDC, satu badan yang mengolah penyakit infeksi di Amerika, dan kita akan melakukan kerjasama di bidang surveillance untuk penyakit-penyakit yang penting di samping penyakit COVID kemudian kami juga melakukan kunjungan pertemuan bilateral dengan NIH di mana dengan program NIH ini kita meneruskan beberapa uh, proyek yang sudah dilakukan sebelumnya sama hal dalam, dalam hal tuberculosis kemudian penyakit-penyakit infeksi dan berbagai macam penyakit yang memang secara surveillance masih menjadi kendala di Indonesia pertemuan tersebut sangat positif sekali membuka uh, komunikasi yang lebih uh, luas antara Indonesia dan Amerika yang mudah mudahan ke depan akan menjadi lebih baik uh, Dari Washington DC kami bergerak ke Boston Di Boston kami melakukan pertemuan dengan Boston Medical University uh, of school, of school, Medical of School dan kami melakukan negosiasi untuk melakukan percepatan untuk dokter-dokter di Indonesia agar bisa melakukan pendidikan di Boston Medical School di Boston. Kami juga melakukan senaka kegiatan untuk melakukan upgrade rumah sakit. Dalam hal ini kami melakukan pertemuan bilateral dengan uh, Children Hospital di Boston. Boston Children Hospital merupakan salah satu pusat tunjukan terbaik di dunia untuk penyakit anak. Kami melakukan senaka kegiatan pertemuan untuk melakukan akselerasi agar dokter-dokter Indonesia, perawat Indonesia, bisa melakukan magang di Boston di of Hospital. Kemudian hari ini selain pertemuan yang kami berusaha hadiri dalam rangka penandatanganan antara Global Pharmaceutical Company dengan ya, pemerintah Indonesia, kami akan melakukan kunjungan juga pertemuan bilateral dengan MD Anderson uh, Hospital. Andy Anderson Hospital adalah salah satu pusat kanker terbaik di dunia yang kami akan mengadakan networking cancer di Indonesia dengan bantuan teknis dari MD Anderson Hospital. Mudah-mudahan pertemuan pertemuan ini bisa melengkapi kerjasama kita baik secara bilateral maupun secara bersama-sama lintas kementerian dan negara lintas kementerian lembaga sehingga kita bisa mendapatkan hasil maksimal di bidang kesehatan. Hal ini mengajarkan kita untuk melakukan hasil melakukan penguatan di bidang kesehatan dan kita akan mandiri di masa yang akan Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terima, terima kasih. Jaga kesehatan selalu.